beberapa ledakan di fasilitas penyimpanan militer yang diduduki oleh Rusia dilaporkan gudang amunisi di wilayah Luhansk tenggara Ukraina ini ada di bawah kendali pasukan militer Kremlin. Dalam rekaman video tampak bangunan hancur dalam serangan ledakan besar di mana percikan api juga terlihat di atas gudang. Asap hitam tebal juga mengepul ke langit dari gudang tersebut. Penghancuran lokasi ini diklaim Ukraina untuk pukulan kelas bagi Presiden Rusia Vladimir Putin. Selama ini pasukan Moskow telah berjuang untuk mempertahankan artileri penting yang dibutuhkan untuk mengejar invasi. Video tersebut muncul di berbagai media sosial di antara adalah Twitter dilaporkan saat ini militer Ukraina sedang diperkuat dengan kedatangan senjata artileri jarak jauh dari sekutu Eropa, termasuk di Inggris yang Inggris dan menyediakan sistem rotan multi peluncuran. Kemudian pertahanan Inggris mengonfirmasi bahwa Inggris menghadirkan sistem peluncuran